Semua lah. Gerak-geri, pakai air. Kenapa jadi molek sedap tengok. Jangan pakai pasang cuma-cuma, daki-daki penuh. Kacil baju tak penuh. Itu orang-orang pasang mazahir. Dia panggil benar luar. Tapi hakikat yang sebenarnya di sini suruh Nabi dan orang yang hijau agama semua tu adalah orang yang rendah diri. Terutamanya dengan orang-orang okay, okay, Islam, patut itu orang okay, kafe dengan secara umum yang kita niat katanya dengan dakwah dia ni. Kita kena mulia dan kita kena hormat. Dalam arti katanya kita kena rendah diri. Jangan tunjuk katanya kita ego, angin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم يراك حين تقوم في الساجدين هو السميع العليم ayat 215 sampai 220 syuara alhamdulillah kita mari sambung ayat yang sudah kita baca beberapa kali uh, Hal dakwah, Hal seru manusia Pergi ke jalan mulia jalan baik Allah Ta'ala firman di sini Saya baca sekali lagi Ayat kemarin Dan hendaklah engkau merendah diri Kepada pengikut-pengikutmu Dari orang-orang yang berimah Ini adalah perintah Kepada Nabi dan kepada Semua orang yang hijau ugamu, Terutamanya Orang yang seru orang ramah Kepada ugamah kena rendah diri, kena kecek lembut-lembut kena peribadi mulia akhlak yang comel Nah, lepas tu semua lah gerak-geri pakai air kena jadi mulut sedap tengok jangan pakai pasang cuma-cuma, daki-daki penuh kacik baju tak penuh waktu tu orang-orang yang mazahir dia panggil benda luar tapi hakikat yang sebenarnya di sini Suruh Nabi Dan orang yang Khijau agama semua tu Adalah orang yang rendah diri Terutamanya dengan Orang-orang Islam, patut itu orang Kafe dengan secara umum yang kita niat Katanya nak dakwah dia ni Kita kena mulia dan kita kena hormat Dalam arti katanya kita kena Rendah diri Jangan tunjuk katanya kita Ego, angin Sebab kita nak kepada dia Bandingnya mudah-mudah Orang yang jadi pendakwah Orang jadi orang yang ni Dia nak cari luka, nah Nak cari kelumpau mai Sebab tu Kita apabila kita nak cari luka ramah Nak cari orang-orang yang kita nak dakwah ni Kita kena kacak molek dengan dia Kita kena lemah-lembut dengan dia nah, Tak kira lah kita nak jual bari kita Kita kacak kasar Nak ambil-ambil tak saya ambil Sudah Tak boleh lagi tu Nah, kita kena kosna juga. Orang jual barang hak sungguh kena kosna u jadi sungguh. Kena kecek u jadi nampak menarik. Apa tak lagi orang dunia zaman-zaman learning, orang jual buat pelang. plan. Kecek molek siapa ke? Kelumpau mai, luka kena tipu. Beli juga. Ha lah. saya buat banding mudah-mudah. Di atas muka dunia ni. Semua Mula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah orang sutais sekali atas muka dunia siapa ada jiwa seru manusia ke kepada jalan mulia hendaklah dia rendah diri jangan kasar dengan manusia walaupun orang tu meneta kita sekali pun kita jangan kasar dengan dia jangan to to perkalup-kalua yang apa yang uh, jadi uca boleh timbulnya perbalahan pecah belah dia kata agak apa Balik kita senyap Dalam arti katanya Kalau kita ada okat Boleh rayak Kita rayak Tapi jangan Depai sama depai Allah firman Ida laqra'a Idfa' Billati hiya ahsan Pendeklah kamu tolok Semua perkara-perkara Tak molek Ataupun Kratub Dengan cara hidupmu Ugamu Dan sebagainya Billati hiya ahsan Dengan cara Taktik Teknik yang moleh Jangan guna nafsu sama sekali Patu tu pepatah Orang-orang yang katanya Al-mirak -la La-yakti bi-khair Tekan tu Bertekan Tak bawa benda baik Kita kena ingat moleh Tekan tak bawa benda baik Maknanya Pond dia Akan jadi pondrai Bergocah berdeh petakir Pecah belah Pucar daripada bertekan Mung kata lagu tu Aku kata lagu ni tak ada orang tengah. rakyat katanya hak mana betul, hak mana salah. masing-masing bawa nafsu sendiri. Pastu nak bening. Ya orang letnya, orang ada pertekan, ya, ya, ya nak bening. Dia ya, tak Allah. Pastu dia ya, kalau lah dia salah sekali pun dia rasa malu kalau sekiranya orang nampak katanya dia ni halah. Dia nak bening. Ha ni, uca dari kita ambil daripada ayat 215 ha, ni. Tak ada kira ni. Uh, ustaz ke babo, tuk guru, doktor ke apa. Semua tiap-tiap kera. Tiap-tiap orang. Kena genuh. Ambil lah Nayubah yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran. Ah kepada Nabi. Dan kepada umat ni. Tapi satu lagi. Fa'in asawuka. Fa'qul inni bari'um mimma ta'malun. Ta Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu. Mereka di sini artinya. Orang-orang yang menetak ugamu. Orang yang taksir kepada ajaran Nabi, ajaran Allah. Dia menetel, dia ingkar dan dia lawer. Maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Maknanya? Nak menetel, nak ingkar, ingkar lagi lah. Tapi aku hanya beri amarah kepada kamu sekadar ni. Kalau nampak katanya rakyat sekali, menetel. Rakyat dua kali, menetel juga. Tiga kali menetek juga. Cik katanya orang tu, dia tak saya terima orang tu. Dua-tiga kali dah duk wayak. Sebab tu kita pun kena Nah kita naik tanah orang-orang Islam semua ni, kena menjadi mudah bagi kita, terima nasihat dan tunjuk ajar. Kalau dia ada orang mari cuik, mari wayak, ke apa, orang agama, orang kebaikan dunia dan akhirat, kita menjadi mudah terima. Jangan jadi orang mudah ingkar, ikut royak gapo tak terimo belaka ni tak leh. Nah, ha ni tak leh. Sebab dasar kita, dasar orang Islam ni, dasar mudah terimo nasihat dan nak tuturnya kebaikan. Mitok dengan Allah Taala hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Jalah rata tu. Termasuk di dalam ayat, termasuk di dalam cara hidup kita orang Islam, wujadi mudah bentuk, mudah royak, mudah nasihat. Mudah segala-gala. Lepas tu dengan orang yang ingkar, tak saya terima, lah itu dia. Tu dia kata, Lasta'alayhim bi-musaytir. Mung-ha'i hey, Nabi, bukan lagi kumheng, bangkap paksa orang tu, paksa orang ni. Tak. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali, yang boleh peraih, boleh lawaih, iaitu ni, bagi orang yang, paling belakang, dan orang yang, kufur, nampak nak menetek, nak apa, lepas tu, yang lawaih, katik, kan ni, Ogah Islam kena kena bangunlah wei. Tapi dalam dasar orang Islam nak pergi cari buku dengan orang dulu ni tak ada. Betullah. Yang Allah firman di dalam ayat-ayat nak jadi kita orang Islam ni juruh molek baik sempurna di dalam cara hidup faham dan reti matlamat tujuan hidup apa nak pergi mana buat apa atas muka dunia. Mari pula ayat 217. Watawakkan alal azizir rahim. Setiap orang kena duduk di dalam ayat ini belakang. Walaupun Allah raya kepada Nabi. Dan berserah dirilah kepada Allah yang maha kuasa. Lagi amat mengasihani. Tawakal tu jadi tinggi. Lepas pada kita usaha dah. Maka kita serah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berserah diri. Serah diri dalam arti katanya. Segah semua urusai Hak dia usaha Hak dia khijau Pakai segah, Ya Allah Mena takdeh lagu mana Berjaya tak berjaya Hak ni urusai mudah. Sebab tu Orang ada tawakal Dia tinggi kepada Allah Fahuah hasbuh Maka Allah lah Akan Kira mengira Ataupun Allah akan urus Hidup dia Nah, Orang-orang Melayu kita Dia boleh baca nah Surah Apa ni Ayat seribu dinah Ayat-ayat pasal -ayat ini kadang-kadang tulis tepek dinin, dikedar maka, dikedar gapa. Sebab apa? Nah, jadi okay, masuk dah. tu, kenapa ingat? Alhamdulillah. Sebab tu kita jadi tinggi kita tawakal kepada Allah Taala, taqwa kepada Allah. Jadi, seru semata-mata. InsyaAllah, hijau kita, Allah Ta'ala akan jaya. Nah. Al-ladhi yara kahina ta'qum. Allah, tu hai raya. Nabi betul-betul ni. Walaupun termasuk kita semua, tapi, ayat ni, pek, pek, ia panggil. Tim-tim, 100% pasin. Suruh Nabi tawakal kepada Allah. Tu mana tu? arga kita wak so aneh tuhan mano iaitu nya allazi yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang maknanya allah mana tu allah yang duk tengok duk perhati mung hey, nabi ketika mung duk sujud mung duk bangun mung duk baca mung duk munajat allah di dada dan di semayam sebab tu sort yot amalah manusia sehari-hari Seumur hidup yang dia buat iaitu nya semaya kena semaya molek Allah duk perhati kita Nabi royak anta'budallaha kaannataka tarah fa in lam takunta tarahu fa innahu yaraka mung beribadah kepada Allah seolah-olah kaannataka seolah-olah Allah engkau melihat Allah Allah Taala dia ya tak wina kepada kita zat dia dia ya tak wina tubuh dia tu dia ya tak wina kepada kita sebab tu nabi katanya fa illam takun tarahu fa yaraka jika kamu benar-benar tak lihat Allah tak nampak Allah weyakailah fa innahu yaraka kerana Allah sesungguhnya Allah sedang-sedang melihat kita. Sebab tu kita apabila kita sembahyang, o jadi lah teni jiwa kita, perhati kanlah kita jadi tu imej cicit ada orang jadi tu imej ni dia kena perhati gapo dia nak baca. Nak, orang yang jadi tu imej ni seolah katanya, kuasai tak dia semua waktu dia ada tengah baca dan sembahyang ni dia kena khusyuk dan kena teni Kita jadi makmum ni. Hati kita jangan hidup girato, kok tu kok ni kok tu kok ni. Nah, tengok sejadah, tengok baju orang duk pakai, Kau duk baca rata, ji ho kain. Ada belaka deh, duk baca Mangga. Seribu benang. Nah, atlas, kok duk baca baju-baju apa seluar apa uh, kain orang duk depan. Sejadah-sejadah kita bawa bujedi kita, lalai waktu kita semayer tu. Nah sejado luar line go to going go, go tu soro-soro orang dok kecek soro radio terotak orang dok pansai Facebook go, go bawa kecek dalam belaka tu buat u jadi lalai hati kita sebab tu kita usaha u jadi tak ada benda-benda pasal ni hok dok-dok di keliling kita dan waktu kita sembahyang sama ada di rumah Atau di masjid u jadilah teneng jiwa kita mitok semua dengan Allah Belum pada kita nak sembahyang tu u jadi telitah Dari hati ya Allah Wujudkanlah teneng jiwa aku ketika aku semaya munajat dengan-Mu. Sampai so, kita subuh saleh. Sebab gapo tu? Sebab kita yakin Allah Taala dak perhati, dak tengok. Tuk tuk iriyabot yang kita bangun, duduk, baca dan sebagainya semua. Allah Taala dak perhati. Pas tak sepatut bagi seorang muslim semaya lalai daripada awal sampai subuh. Tak sepatut Mula takbir Allah Akbar. Ini apa? Sekali dengan takbir. Tapi ingat. Gelonggong isi dalam semayah. Ingat gotu, Ingat kau ni. Goga, goga, goga, goga. Banyak kau kau. Sampai kesukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lah semayah. Itu Ada agah ni. Semayah dia tak khosok. Kita kena perap ni. Kena perap diri kita sendiri. Usahalah. Jadi kita ni cilcan pisid. Dalai hal semaya. Dia berkali-kali, dia buat gapa-gapa mula-mula. Dia tak ada pengalaman, nampak keruk-kerak. Ok, ok, ok, ok. Tapi dia buat lama dah. Cio can pisik. Tak, pisik dah hari ni. Dia katanya lama dah, duduk dalam semaya. Tapi tak ada. Kita semaya sejak daripada budak-budak, sampai ke hari ni. Sampai ke subuh saat ni pun. Tak khusyuk juga. Allah, apa yang kita nak kata apa-apa? Tak ada cio chan ni kita ni. Dalai semaya. Oh, kalau dia khijau, jadi kajak, eh, jadi kajak, jadi kajak, jadi kajak, umur dekat-dekat, ngeri puluh, Oh, kita bijak, mana orang okay, itu, khijau yang mudah, siapa tua, jemata boleh buat, kalau kajak mudah-mudah. Tapi tak ada arah, semayah ni, nak nak kali kita semayah, walaupun dua rakaat, jari orang okay, nak khusyuk tim-tim, roi pesen. Saya biasa tanya, banyak, tanya acak-acak kali, siapa katik? Okay, tanya orang ramah tanya budak sekolah, tanya orang tua, nak beri aci akak tangan. Siapa kata Jin Jan katanya dia biasa sembahyang 2 rakaat daripada takbir sampai sukusala dia khusyuk belakang Saya tanya tu tanya bukan nak wirui. Nah, tanya nak wiri. Tiap-tiap orang ni ada perasaan nak uji jadi geser diri sendiri sembahyanglah we khusyuk. Tapi ada setengah-setengah orang yang akak tangis, tak? Saya alhamdulillah saya biasa buat. Usaha juga lagu-lagu mana pun usaha dia di khosok daripada awal sampai akhir. Hang ni kita nak lagu tu. Sebab tu, nah, eh? Nabi SAW alaihi wasallam katanya, setiap orang apabila dia semayel ni bila tubik daripada semayel, Allah Taala akan beri kepada dia nang 9 10. Nang naik eh berapa ni? 2/10. Mana dia? Boleh so yang dalam 10. Sengoh orang ya, boleh 2 dalam sepuluh Pas jarang orang nak boleh. 10 dalam 10. คะแนนเต็ม 10. เออคะแนนเต็ม 10. Ya ke? Ya. Ani. Sebab itulah kita usaha dah, u jadi kita, usaha kita dalam semayan ni, masya-Allah, u jadi nampak sungguh. Saya nak pergi habis dah. Boleh dua ayat lagi masa dah lebih lagi. Wa taqallubaka fis-sajidin. Dan melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Maknanya Allah Taala duk perhati, duk tengok Nabi duduk benguh, bangun, duduk baca tu. Nabi duduk teriuk dalam semaya. Sama-sama dengan orang-orang yang sujuk. Orang-orang semaya. Maknanya, sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah, Dan semaya berjamaah. Sebab tu, dasar kita, dasar orang Islam, lelaki ni, kena hidup semaya jemuh. Orang ada tak hidup semaya jemuh. Jangan gambar katanya dia, sempurna dalam amal ibadah dia. Ni untuk orang lelaki ni, saya raya ni. Nah jangan tinggal kalau boleh semayahlah jemaah. Malah segala mano tak uk segala mano pun bangun. Kalau sok tak dan ini ada nabi, nabi raya. Orang semaya belaka di, di masjid. Ni untuk orang lelaki ni saya nak raya min acak kali ni. Walaupun tak ada orang dah semaya di masjid, kita gi juga di masjid. Ni semaya walaupun sore. Ni bagi orang hok tak dan tak dan sungguh tu. Jangan semaya sore di rumah. Orang okay, semayal di rumah ni, Orang okay, wuzur. Wuzur dia ya panggil wuzur syara'in. Wuzur syara'in. Maknanya, Orang okay, sakit. Tak boleh nak gerak. Orang okay, mata buta. Mata buta lagi di zaman Nabi. Nabi tanya, Atas ma'un um ni dah, Mungkin dengar, Orang rebek. Dia kata, Ya, ya dengar. Abdullah bin Umi Maktub. Ya, Nabi katanya, Fajib. Kalau begitu, Mungkin pergi ke masjid. Dia raya kepada Nabi. Nabi, saya ni mata buta. Tak ada orang nak piping saya. Susahlah. Saya nak pergi kelek, nak pergi kelek. Nabi suruh semaya juga di masjid walaupun mata buta. pak kita lah ni, jangan. Nampak kasar ni. Mata kita celik. Tapi jangan sampai mata hati kita tu buta. Orang dia tak semaya di masjid. Buka mata buta sekarang ni. Tapi hati buta. Ha tu itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jadi panjir ni. Abdullah bin Mas'ud ya kecik ha sunnah nabi ajaya nabi dia kata kata walau taraktum sunnata, lem, sunnata nabiyikum la dalaltum jika kamu tinggal sunnah nabi kamu nascaya kamu sesak tu Abdullah bin Mas'ud tak, tak boleh tinggal sunnah nabi takut sesak tu lepas tu sunnah termasuk yang sunnah yang paling besar iaitu nya semuanya jemuk oh um ani dah kita o jadi semangatlah semaya oh tiap-tiap hari akhir sekali innahu huwas sami'ul alim sesungguhnya dialah maknanya Allah lah jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui Allah orang okay, ada perhati ayat ni dah baca tu biji mata ni saya walaupun tak tuha tak ada kecek ha syurga haniaka tapi tu ha ha nabi kita kena boleh berasa katanya berserah yang Allah wayak kepada kita ni nabi duduk bangun duduk semaya buat gitu buat gini Allah Taala perhati belaka. Bu jadi kita gambarkannya Allah Taala duk perhati semua kita. Kita buat wa amal buat gitu buat gini waktu semua Allah Taala perhati. Dialah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui segala sesuatu. Nah, insyaallah kita sambung semula hari ni hari apa? Aikomis dah. Kita sambung hari satu berhubung dengan tuh herayat sekali lagi. Yaitu yang orang-orang ha masuk syaitan masuk iblis masuk syaitan yang ada di dalam ayat 221 dan seterusnya di dalam surah asy-syu'ara wallahu a'lam wa sallallahu alaihi ala wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh